WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini menyebar dengan cepat secara global. Setahun wabah Corona, lebih dari 2,5 juta orang meninggal dunia. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus Corona baru, yaitu SARS-CoV-2. Penyebarannya melalui droplet yang keluar dari batuk dan bersin penderita COVID-19. Bagaimana proses virus menyerang pernapasan? Saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan atas, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun, Sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus memperbanyak diri, keteran justru beresiko merusak sel secara keseluruhan ketika virus berhasil melawan sistem imun di pernapasan atas. Proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringan membengkak. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasok oksigen. Karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah, membuat jaringan paru-paru terisi cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia dan radang paru-paru. Pasien pun kesulitan bernapas. Akhirnya pasien membutuhkan alat bantu pernapasan agar tetap hidup. Seperti yang telah dikampanyekan, langkah terbaik dalam pencegahan covid 19 adalah 3M Memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesuai protokol kesehatan Tapi, apakah cara tersebut terbukti efektif memutuskan rantai penyebaran covid 19? Vaksin juga belum diberikan kepada masyarakat umum. Tubuh kita tidak bisa menghindari serangan virus jika sistem imun tubuh sedang lemah. Menjalani kegiatan sesuai protokol kesehatan juga tidak menjamin kesehatan tubuh. Jadi, bagaimana cara memperkuat sistem imun tubuh? Mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, tidak stres, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Namun, Tahukah kamu? Menurut penelitian, ada satu solusi terbaik untuk bantu mencegah dan menangani COVID-19. Berikut penjelasannya. Air kaya hidrogen banyak sekali manfaatnya, dia secara tidak langsung dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan produksi antibodi di dalam tubuh. Di era new normal saat ini kita harus kembali bekerja dan beraktivitas seperti biasanya. Nah untuk itu sangat penting banget untuk kita tetap menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Nah untuk kamu yang ingin menjaga daya tahan tubuh, kamu bisa memakai botol hidrogen alkali trifinity. Nah botol hidrogen alkali trifinity ini bisa mengubah air biasa menjadi air kesehatan yang sangat bermanfaat untuk tubuh kamu. Ini yang saya gunakan sehari-hari untuk minum dan menjaga. Timon. Saya rasakan badan saya lebih fresh, uh, lebih fit dan juga lebih bugar. Masakan kebugaran di tubuh saya. Atau Trinity. Badan saya setiap pagi bangun tidur selalu fresh, capek-capek hilang dan lebih bertenaga. Produk yang saya gunakan sudah sudah dua tahun lebih yang membantu. Uh, saya lebih Berikut sejumlah artikel ilmiah tentang air hidrogen melawan COVID-19